Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, Lovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali lagi di foto TV hadir untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik dari idola kita, Lesti, dan Rizky Billar.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 Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kembali. Bang Amin akan menginformasikan kali ini di kategori penyanyi paling sosmed. Hari ini persahabat ya tentunya Bunda Lesti bersaing dengan Leodra. Bunda Lesti mendapat 74.887 like, sedangkan Leo mendapat 180.865 like. Guys, kini sekarang ke akun SCTV. Vote terbaru untuk kategori penyanyi paling sosmed selesaikan misinya. Semangat, kita buktikan kekompakan dan kesolidan kita sebagai fans yang baik untuk selalu mensupport yang baik buat karya-karya Lesti. Berikutnya, persahabat, kita mampir di postingannya Yeji Indonesia. Ada foto beberapa artis, salah satunya penyanyi dangdut, sang keciwara, Lesti. Masya Allah, Bunda El, selalu masuk di kategori apapun. Kali ini ada tentunya kategori Favorit Female Singer, SCTV Music Award, persahabat. Mudah-mudahan ya, Bunda Lesti tentunya selalu menjadi kebanggaan kita semuanya. Mudah-mudahan bisa bareng piala penghargaan. Di ajang HGTV Music Award 2023 Kemudian juga persahabat ya berikutnya Di postingan Millenials Radio Rekam episode 10 Persahabat ya Ini tanggal 7 Mei 2023 Mudah dengan lagu insan biasa kembali Persahabat ya Menerekan tentunya kebanggaan Untuk warga Konoha Masuk di nomor 3 ini di 10 besar masuk di nomor tiga Alhamdulillah persahabat ya udah Lesti dengan lagu andalan insan biasa selalu menjadi kebanggaan kita semuanya Kemudian juga persahabat ya kita lihat nih momen yang membuat kita semakin bangga dengan Papa B bergabung bersama tim Marwah FC Ini momen saat doa bersama selesai kajian musyawarah. Mudah-mudahan Papa B selalu menjadi orang baik, selalu terus belajar dan menebar kebaikan. Kita tentunya bangga dan semoga selalu konsisten ya untuk Papa B untuk selalu tentunya bergabung dengan tim Marwah FC Masya Allah. Kemudian juga, persahabat, di historinya Marwa FC satu jam yang lalu ada postingan sembah kalimat. Namun di sini juga sebelumnya ada DM yang masuk. Pas ceramah dimatiin, katanya persahabat, ya. Di sini ada postingan dari Marwa. Harap maklum ya, live semalam nggak bisa semua kita up. Tuh, persahabat, ya. Mudah-mudahan saja, tentunya Marwa FC makin sukses. Dan semoga persahabat ya tali silaturahmi mereka tetap terjaga dan terjalin dengan baik berikutnya persahabat kita lihat momen yang sangat benar-benar bahagia ketika semalam Leslar family selalu memberikan kebahagiaan terutama al-fatih persahabat ya semalam temani papa main bola namun saat papa mau main bola baby BBL ini persahabat ya tentunya bucin banget sama papapnya nggak mau ditinggal aduh Masya Allah ini anak yang sangat benar-benar membanggakan sekali Hingga komentar pun begitu banyak diberikan Di antaranya dari akun Hakanihati Masya Allah terberkelos sampai nggak mau dilepas dari gendongan Pinternya kakinya dicantelin ke pinggang papapnya saking pengen ikut Ya Allah jagakan kebahagiaan Lesler family selamanya Jauhkan dari orang yang ingin merusaknya lindungi kemanapun dan dimanapun mereka ya Rob Amin, Allahumma amin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Masya Allah, komentar yang sangat positif, doa baik mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Lina dan Afriani dan 142 terharu seneng bahagia campur aduk, lihat Fatih udah gede sekarang, udah ngerti main bola katanya tuh, Masya Allah Kemudian juga persahabat ya, sini ada momen wartawan yang lagi mewawancarai Papa B. Namun persahabat ya, di momen ini pun kebangetan banget nih wartawan. Sampai nyorotnya ke matanya Papa B. Sampai Papa B mau lihat aja persahabat ya, sampai silau. Ini kebangetan banget nih wartawan. Persahabat ya, hingga mendapat tanggapan dari salah satu fanbase Lesnar Banki Singapura. Wawa kadang-kadang juga ente, sorotan lampunya terlalu dekat sampai mata Papa Bi pun mau buka silau men, pastilah sebagai suami support so lah, masa nggak pertanyaan aneh-aneh aja ente-ente pada, katanya tuh persahabat ya. Pertanyaan emang ada-ada saja dari wartawan, sampai persahabatnya mewawancarai saja lampunya pas banget deket nyorot wajahnya Papa Bi, sampai mata pa Bi, Papa Bi nyeret juga silau, persahabatnya. Mudah-mudahan tentunya leslah selalu dikelilingi oleh orang baik dan selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga cidukan vitamin terbaru lainnya di hari ini, persahabatnya. Namun bapak juga sudah tentunya bilang malam hari ini tidak bisa menemani Bunda Lesti untuk tampil di acara SCTV. Dikarenakan ada urusan yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan ya, untuk warga Konoha tentunya memaklumi apa yang disampaikan oleh Papa Mudah-mudahan saling support dari jauh pun, saling mendoakan yang terbaik pokoknya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Divo tv yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.